Kita malah apa ya, Bekicot sekilo, loro lima nol nol nol nol, wih, nol yang akhirnya, loro lima nol nol nol nol, orang atau ketewa apa ya, Ini cair ke gitu ya, dia sekilo, dia sekilo, nol kilo nol, kita sedihnya ke, gitu. wah, tayang ke, ya, nggak tuk apa-apa ke, gitu. nggak tekuteng, nggak tuk apa-apa, tayang ke. Gitu gaji guru kalah serapan tinggi guru geng ngarah baget cat apa aku ya mau naik apa ya ngasih bareng. Uli uli Ayo beli pakai cat bareng naik pulih si juli sekilo, kilo aja pulih rong kilo apa nyung rong kilo teh yang geng yuh mau naik bayalah Tidak ada teman kok Karena apa kok Pernah ya eh, Tungguin tubuh ini mengenai Nah dia kok Kayak ini mau aku rupus dengan HP ya Ini jenenge pek tiga Tegar apa-apa ah, Seperti ibu ini Segini bener banget Ceralat si lian Kalau orang andalan banget diomongin satu kiloan jajal yuk apora jajal bisa nggak apa-apa nang kue nang terus kira tiew cara apa ya gitu aju kita darah darah melakukan melakukan mending boleh tipe apa kabar ibu lah nggak pegawaian daripada -dap kengang berbeda itu temen orang temen temenan yakin mau ngusung palingnya udah nangke HP gue is benda gue jual beli nang jual beli mana gue dapat telungai jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli gue kan tuh? Oh jadi kandung mau? Iya. Oh sehingga nu biasanya nengkar ngututututulan kaya. Iyalah. Tuturan apa? Tuturan neng kaya. Hm. Oh kan nengkau oh, temenan gak seneng kan? Seneng -e. temenan, temenan masa nyong lembok unyu ya saya ngitung buk. Unyu sekolah pada buk? Buk ijikijiker gani mumpiro. Terus terus terus kalo wala terlu yakin temenan dia mau satu saya ketemu satu kilo. Iya cepetlah. Buka mangkat dia ya, bakal perih ganti ganti klambi dia ya, Priwe perih nganah. Iya. Wis sono ana bareng bisit kowe nang Ganti Klambing, ono Ganti Klambing. Ya wis ya. Nong teko Ganti Klambing. Ya, apa? ganti kartu, kayak gini ngomong cepet malah baik kok aja kok mau ganti kartu, kayak gini bisa gini oke WEN Yusyo, makan Yuk orang kawas lah, Oh, kendalan gue Kayaknya enam juta, anak -anak yang dikir nang karangan. Iya nang karangan ini akeh. Muga kro ala-lona lah ono klerong-klerong lumayan, Mbok. Lu ya. Tapi nek kuwe orang bener. Wetek nang <tuh> <tuh> HP lah Nyo, HP bener-bener <tuh> yakin makane asa... dimu oh, o oh, oh, oh. Kalau patah, serba tak sama jauh sabar orang bina ya <hazik2> Mula ne diomongin aja sendalan kayak nyong apa kepribek. Lombut lah. Papan ne. Oke. Okay. nama kayu Ini ya? Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Kudu unggul kan? ngomong gue lebih jod matang panaskan. Kau yang matang gue. Gue matang Pati, nyampe matang, gak cuma bisa lemak Aduh, ya lah. mau duit, sore malah Tidak sih, Oke, biasanya nang. Wih, jangan nih, ke, Ah, kan Nah, iya kok, gue nempel contoh kayaknya nih. <tuk> <tuk> Benyuk, <ke? tuk> Cot, yuk, udah gue lihatin yang neng, nang nih. Oke, iya ya, eh jadi eh iyalah kau lihat itu ini ini eh lo lo kayak gua keton kau dia gitu main si kan? nang mana e, oke gue, oh iya ya, iya udah mesti tiktok aseng ngerti orang boleh boleh ya harus ya? lagi barang lagi. Kosnya sih nggak lumayan, kok yang duit, kok seneng orang, itu temenan lah, lumus, udah boleh, gue udah banget sih, udah banget, gitu. <tuh> iya, gue, ini kata katal-katalannya katal kayak gue aja, katal-katal, nang aku nang lah, kalo di sepeda, lumayan, gue nang ya, anak. apa sih kok lah aja sini apa sih ditilik orang bareng kok yuk masakan waktu gundulmu gue Bisa lah waktu lah gari ngadol duit pasal kantel barang Postingan Facebook ya, kurungan asing atau latul ya, apa postinganku kurang menarik, apa prive ya, ungkat dari begicot benggol, gak boleh gampang, kalau nenek tertuku, kurungan asing pekak loh, kenapa saya nanti, saya anak-anak ya, impor, pengen anak-anak ya mau, oh mau anak, mau kayak iya iya iya, yuk, yuk. ya tur leki cot. Rekas posting. Iya nang Facebook. Ki Oh. Pak. lumayan Ya wes Ya timbang. Kemudian berarti oleh sekilo setengah, ya. Jadi bayaran, bayaran, lih. Yeah. Ya wis, cukup ya. Tunggu kan, lah, mau bocoran ini ini ya Kena hatus, okay, kita aja, ya. Oh, ternyata, nyata. Selang -nyata, selang. Yeah, bener. ya. patang kilo jujur kurang 100,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 Uyun aku ya. Aja lali like, subscribe, and comment. Tunggu episode-episode selanjutnya. Ken suara sedih banget. gue nek? lagi Lumayan, yang wis temenan orang Wis temenan lu kata-kata kecil Aja,